B C, D E F, D I, J, K, L, M, N, O, P, I. Oke oh kemudian tadi suaku Mari kita belajar untuk bisa menjadi pelalaki semoga video ini bermanfaat untuk kita yang mau belajar huruf hati. Atau A, B, C, D Dan seterusnya Semoga video ini bermanfaat Untuk Anda Semua yang punya Anak untuk mendidik Supaya menjadi pintar Dan harus rajin belajar Karena rajin belajar Adalah modal untuk Menjadi pintar Jangan lupa untuk dukung Channel ini Jangan Tekan tombol subscribe Dan komen di Bawah juga alih untuk menambah view dari tema. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.